Mas Wowi ini Sopo mas Jadi kalau ditanya uh, siapa bosman gitu ya, saya adalah emang sengaja mengacurkan bangsa Indonesia. Jadi by all means Malaysia ini memang sedikit nakal. Mas Wowi, apa kabar? Apa kabar, <laughs> Mas? Bos, Mediang, Sontoloyo. <laughs> ini ngetop banget. Tapi mungkin anak-anak muda, nih khususnya yang uh, penontonku mungkin pengen kenal sih. Mas Wowi ini Sopo Thomas. Hmm saya itu singa tua yang luka <laughs> kemudian daripada merusak, ya saya menulis kebetulan hobi saya adalah menulis dan saya adalah amateur writer kali ya, amateur writer itu bukan karena komersial, tetapi karena setiap hari saya punya diary, zaman dulu saya punya diary jadi sekarang sejak 2011 diary saya pindahin ke Facebook, cuman nama peristiwanya saya sadurkan supaya saya ada memori sedikit gitu ya, nah saya heran eh, kenapa buku harian saya dibaca orang itu aja yang saya heran, gitu. <laughs> ya, jadi kalau boleh tanya uh, siapa bosman gitu ya, saya adalah amatur writer Gokil, amatur writer tapi bisa memprediksi masa depan <laughs> By data tapi always yeah, by yeah, data yeah. ya Mas Wowi katanya pernah mau wawancarai 400 teroris Sebutin lima tersangka teroris yang susah ketebak gitu Jadi dari 2009 sampai 2013 saya memang uh, aktif sekali di dalam membantu negara karena saya merasa Terorisme itu adalah act of war Atau terorisme itu adalah tindakan perang Yang terkecil, jadi perang sel Dan dia menggunakan aksi teror Atau menakut-nakuti Tujuannya kalau di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan sebuah aksi teror di negara maju seperti di misalnya di Jepang itu. Kalau di sebuah negara maju, aksi teror dipakai untuk merubah kebijakan, kalau di negara berkembang seperti di Indonesia adalah merubah pemerintahan. Jadi saya pikir ujung-ujungnya pasti memecah NKRI dan e, darah merah kita langsung keluar kalau teroris ini arahnya merubah NKRI gitu ya. Know-how saya adalah bagaimana mengetahui pola pikir mereka mereka kemana patternnya saya interview interviewnya interview biasa mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari interview. interview bukan bukan bukan sekedar apa bukan collect data bahkan kita ada cara untuk bertanya yang menarik adalah seorang Malaysia agen dari Inggris yang namanya Nurdin Mtop, Top emang sengaja mengacurkan bangsa Indonesia jadi by all means Malaysia ini memang sedikit nakal kita disusupi dengan Nurdin Emtob dan dia punya kemampuan linguistik pattern yang sangat luar biasa beberapa kali dokumen saya menyaksikan dia dalam kurang dari 5 menit bisa membuat orang teriak Toto Allahu Akbar dan berani jihad benar-benar cara pengerubah peng itunya dan itu menggunakan dengan uh, waking hypnosis alias dia tidak memakai orang yang tutup mata tidur gitu ya hmm. seperti yang di uh, komersial itu dia ya. <sumt> <guna> dan itu kelihatan masih rendah memang ilmunya yang menggunakan uh, tidur itu hypnosis tapi, waking hypnosis itu benar-benar sadar, mata terbuka, kesadaran penuh, dan dia menggunakan linguistik pattern yang sangat luar biasa. Polanya, saya pelajari, saya bilang, "Gila nih orang, lima menit aja anak. E, waktu itu, saya lihat ada videonya di Cirebon, dua anak, cewek satu, cowok satu dipanggil, ngomong tentang jihad." tahu Allah dan bersiap mati Untuk doktrin yang ditaruh oleh Nurdin. Terus saya bisa bilang, gila nih kalau Didiemin gitu ya, mm -hmm. nah, tapi ya Bersyukurnya bahwa dia udah selesai, chapter itu udah selesai Dan selama lima tahun itu pengalaman menarik Buat saya berkontribusi sedikit Bukan saya adalah bagian Dari lembaga tertentu, tapi ini adalah Berkontribusi sedikit bagaimana Supaya terorisme yang mengatasnamakan agama yang mau membelah belah NKRI sekarang bisa dikatakan sudah selesai tapi yang jelas yang menjadi pahlawan menurut saya adalah Pak Tito Karnavian orang-orang yang di dunia kepolisian saat ini yang dialah actionnya ya kalau saya kan cuma polanya atau pattern atau mindsetnya saja yang saya pelajari mudah-mudahan menjawab apa sedikit Yes, aduh saya nanya saya yang merinding nah Mas Bobi pertanyaan ketiga kan Uh, Mas maksud pernah bilang nih orang-orang harus paham cara dunia ini bekerja. Bisa enggak sih Pak uh, di-share poin terpenting minimal kita sebagai orang awam tuh harus ngerti apa sih maksudnya gitu dunia ini bekerja yes. tuh seperti apa gitu. Uh, how the world work bahasa Inggris susah bener. Ya? How the world... Yeah, yeah. Gitu. Jadi uh, tidak pernah berubah sejak tahun 45. Jadi sebelum tahun 45 dunia ini bergeser jauh tapi setelah tahun 45 ke sini dunia ini tidak bergeser jauh. Setelah tele long telegram ada sebuah buku yang menarik yang ditulis George Kennan di mana dia adalah menaruh uh, policy foreign policy yang diatur adalah Eropa adalah negara produsen, Amerika negara produsen, kemudian uh, Timur Tengah adalah negara energi, kemudian Afrika adalah bahan bakunya uh, timur tengah Amerika Latin adalah bahan bakunya Amerika kemudian Asia seperti Indonesia Asia Tenggara India dan uh, China adalah market kalau market itu tidak boleh miskin tidak boleh kaya gitu ya Nah kalau negara produsen harus kaya negara sumber bahan alam tidak boleh kaya bahkan harus lebih miskin daripada negara market gitu ya itu memang disetel seperti itu suatu hari di tahun 80-an 90-an di mana musuh Amerika adalah Soviet yang presidennya adalah Ronald Reagan mereka fokus di Timur Tengah karena energi dan tahun 91 Soviet rata tanah fokus mereka terhadap energi itu lupa bahwa ternyata uh, China membangun manufaktur, dan China membangun manufaktur itu bukan sendirian, dia dengan geng globalis dalam tanda petik ini ya Tahun 80-an itu masuk ke China hanya sebagai labor murah, China membangun produksi Nah begitu Amerika, China 20 tahun kemudian, dunia shock di tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, di situ dunia shock karena China mendadak menjadi negara produsen dan Amerika udah telat, realize-nya relasinya sudah, sudah telat gitu. Ternyata Cina udah merubah uh, dirinya menjadi negara produsen gitu. Kalau dia ne negara produsen, maka dia harus punya satu market, dua sumber bahan baku. Cina itu bahan bakunya dari tidak <tuh> usah dijawab gitu ya. Dan negara yang jadi bahan baku itu harus miskin. <tuh> nah, negara yang jadi pasarnya dia yaitu Amerika dan Eropa, tidak boleh kaya, tidak boleh miskin. Itu disetel sama Cina sekarang. Jadi, kalau pemerintah... Tidak paham how the work work owner, ya? Kayak sekarang ini, kita kayak kikuk, mau dagang apa hmm. salah semua uh, pertanian tidak bisa independen, uh, pupuk aja impor dan lain sebagainya karena nggak ngerti gitu ya. Nah, kita coba mengingatkan bahwa kalau sebagai Anda pengelolaan negara tapi nggak ngerti how the work work ya, seperti sekarang berantakan. Nah, ini kita buka makanya, uh -huh. uh, Mas Bowie ini kan uh, kalau orang awam nih ngeliat propaganda di dunia ini kan uh, ya bisa jadi hoax gitu ya. Hmm. Sebenarnya propaganda itu rumornya tuh ada gak sih yang kayaknya gak mungkin gitu tapi it's real gitu. Propaganda itu uh, ilmu ma'rifat, ilmu tertinggi dari strategi uh, mempengaruhi orang lain. Jadi yang paling rendah namanya agitasi. Agitasi itu adalah mengajak, provokasi mengajak dan bergerak. Propaganda adalah changing mindset. Jadi ini semua bertahap. Meru mengajak dulu, mengajak dan bergerak, kemudian changing mindset propaganda itu bukan sekedar informasi satu aja, itu masih agitasi namanya propaganda itu changing mindset, misalnya kita ingin Indonesia ini negaranya Khilafah gitu ini, ini, ini contoh saja mereka punya cara meragukan agitasi, provokasi supaya nanti oh iya ya, kita harus merubah menjadi kilafah eh, itu co contoh propaganda, namanya changing mindset. Jadi kalau sepotong-sepotong nggak -sepotong bisa dibilang itu propaganda. Jadi harus hati-hati, sepotong-sepotong ini bagian dari puzzle puzzle ini. Counter propagandanya pun kita udah harus siap, hmm. gitu ada. Counter propaganda, oh ini bagian dari propaganda, bagian dari agitasi, bagian dari provokasi, bagian dari kita harus ada counternya. Saat ini dunia intelijen harusnya punya divisi itu, uh, mudah-mudahan sadar, makanan sadar itu dalam artian karena ilmu ini bergeser terus, ilmu komunikasi masa ini bergeser terus dulu adalah menggunakan koran, dulu menggunakan TV, dulu menggunakan radio, sekarang menggunakan apapun hmm. jadi sekarang ini perangnya bukan battle ground, bukan perang ground, hmm. di, tapi battle space nah kemampuan battle space kita ini perang di udara tadi bukan satelitnya bukan sekedar internetnya bukan sekedar sosmednya tapi kontennya ini benar-benar uh, tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan nah di sana dokter-dokter semua Iya kan bukannya uh, uh, seseorang yang <laughs> ilmu pengetahuan Ece -ece, akan, ya? psikologinya nggak <laughs> nggak nggak mateng gitu. Jadi saya pikir uh, banyak yang harus kita pelajari. Jadi sekali lagi anak-anak muda yang di bawah 40 tahun yang saya bilang nanti empat tahun lagi berkuasa itu kesempatan anda belajar kan? Yang tua-tua nggak -tua mungkin belajar kan? <laughs> Terlambat. <laughs> Terlambat. <laughs> Kalau sekarang yang lagi yang lagi Mas Wowi dalemin hmm. uh, khususnya di Indonesia ini lagi ada propaganda apa sih? Saat ini yang saya lihat kita terjadi pelemahan di dalam memahami namanya *sovereignty* atau kedaulatan. Ekonomi kita tidak berdaulat, finance kita tidak berdaulat, bahkan sumber daya alam kita tidak berdaulat. Bisa diambil contoh gini: kita udah dikadali sama Freeport, dikadali Freeport tuh gini: Grasberg itu adalah tambang tembaga kita cuma dapat copper konsentrat setelah diproses jadi konsentrat dikirim anoda selain dikirim tadi dan kita tidak mendapatkan benefit copper konsentrat apa itu benefit begitu dia masuk ke smelter maka outputnya adalah gold 100 ton per tahun platinum 50 ton dan ada uranium dari rare earth kita tidak mendapatkan benefit tersebut jadi kita cuma dibayar pajaknya hanya copper tembaga gitu ya oke kebodohan 40 tahun Udahlah biar dulu mbah-mbah yang, yang kita mungkin udah dapat benefit, ya wes kita kan orang jawa dididik mikul duur mendem jero ya Ya sudah, kita mikul duur oke okay. gitu Tapi kalau sekarang lupanya ada undang-undang yang nikel jadi nikelnya 25% ini lucu begitu dia tambang nikelnya 25% gak boleh 40% Karena kalau maksudnya kemurnian nikelnya ya 25% yang kita harusnya adalah kemurnian nikelnya 99,9% tapi kalau 99,9 maka banyak yang dibuang. Dia nggak mau, dia maunya 25% aja. Kenapa? Karena 25% itu ada dua benda yang dia incer. Satu feronya, dua litiumnya. Jadi waktu dibayar hanya dibayar nikelnya saja. Litiumnya sama feronikelnya sama nikel lateritnya itu gratis. Nah, kemudian isu terakhir adalah tin atau timah yang katanya mau digitukan sama, tapi sama Cina apa yang dilakukan? kadar tinnya harus 20% karena di 70% itu masih ada yang namanya thorium masih ada yang namanya osmium buat, -buat laras senjata dan kita cuma dibayar tin timahnya doang gitu ya nah kok masih goblok sih gitu ya, cuman kita ngingetin aja gitu yang buat sekarang sudah sekian lama ya kalau mau dibayar namanya konten dari mineral tadi yang dibayar litiumnya berapa, osmiumnya berapa oriumnya berapa, rare earthnya, jangan cuman dibayar E, pokoknya dan nilainya paling murah jadi koper tuh paling murah, nikel tuh paling murah timah juga paling murah stanum ya bahasa kimianya SN biar pada inget nih pasti pada lupa pelajaran SMA dulu yeah. SMA dulu, <laughs> kalau fisika tuh saya inget ada hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, H, E, L, gitu ya pada lupa kan pastikan gitu ya nah kita sekedar <laughs> yeah, ingetin bahwa pelajaran itu penting <laughs> karena biar gak dibodoh-bodohin bodoh <laughs> yang kedua adalah kenapa Indonesia tadi yang jadi marketnya e, e, Cina tadi karena Tuhan itu sudah baik banget sama bangsa Indonesia Bangsa Indonesia aja yang terlalu terpesona dengan bangsa lain Saya selalu berkali-kali cerita Bayangin ini ada bola dari plastik transparan Kemudian bola itu kita kasih glitter Bola itu diputer Glitter itu akan ada di lingkaran tadi Dunia ini yang sudah miliar tentang muter itu mineralnya ada di sabuknya karena itu nusantara dengan hampir sekian panjang wilayah itu menghasilkan seluruh mineral itu. Jadi 130 unsur mineral yang ada di tabel periodik itu itu ada semua di Indonesia dari mulai rare earth tanah jarang segala macam. Dan ini adalah hanya ada di Indonesia loh. Gitu. Kenapa kita masih terpesona sama bangsa lain, ini aja digarap kalau kita mau berdaulat kita buat aja namanya metal road gitu atau mineral road gitu ya, dulu kan ada spice road misalnya gitu jalan rempah, ya kita, kita jalan mineral karena kita the only country yang punya itu semua di dunia ini, itu yang membuat generasi nanti Ya, yang 4 tahun lagi berkuasa tadi ambil itunya Jo gitu ya, <laughs> jangan lu pikirin yang tua-tua ini iya <laughs> iya iya nah Mas Bobi coba Mas Bobi ada nggak konspirasi yang paling serem dan berhasil sepanjang sejarah? menurut saya adalah diambilnya Mas Indonesia Sebelum uh, Pak Karno di Kudeta dan itu gerakannya cantik sekali sehingga depositori emas kita lepas hampir 1000 ton gitu ya Cakep sekali skenario nya dan itu bisa dibuktikan one of the best Nah ini kita ngomongin yang anget-anget nih Kemarin nih kayaknya uh, Pak Bos lagi marah-marah sama menterinya nih, nih ya kan uh, Gimana Mas Wowi uh, menanggapi statement presiden kemarin yang Kayaknya nih, kayaknya bakal ada reshuffle kabinetnya hmm. gimana? Kalau saya lihat uh, tujuannya Pak Presiden adalah mengingatkan, jadi early warning untuk semuanya bergerak. Tapi kalau kapabilitas dan kapasitasnya memang tidak ada Menurut saya dalam 2-3 bulan ke depan Benar-benar diganti secara fisik Saran saya karena ini bukan biasa saja Ini sudah ekstra-extraordinary Jadi sudah bukan ekstra-extraordinary lagi Dua ekstra-extraordinary -extra karena economic at war Di dalam economic at war itu hampir no law nggak ada hukum Hukumnya adalah survival of the nation, hukumnya. Jadi gimana bangsa ini supaya survive. Jadi survive-nya harus cara kayak gini, nah itu lagi normal. Sekarang nggak peduli cara, yang penting bangsa ini survive, intake, utuh, dan cepat. Yang diganti saran saya adalah semuanya. <tune> semuanya, betul deso ya? Betul deso semuanya betul, bongkar betul, ya? ya? Benar. <gif> nah kalau menurut Mas Wowi, lima negara yang punya sistem pemerintahan paling oke? Okay. Saat ini menurut saya negara yang paling oke okay adalah Cina karena struktur Cina adalah single party, partainya satu, yaitu PKC, Partai Komunis Cina, dan di dunia ada tujuh negara yang single, single party, salah satunya Meksiko. Jadi dengan adanya uh, single party, mereka bisa orang yang menjadi pemimpin itu benar-benar orang yang memang bukan lima tahunan, memang punya karir dari bawah ke atasnya uh, baik. Jadi bukan komunisnya sekali lagi ya, yang yang itunya ya. Jangan karena, salah, jangan ya. kan. Karena yang yang single party country. Jadi saya berharap suatu hari Indonesia akan mengadopsi itu revolusi lagi, hmm. Bener gak? Sekarang kebanyakan ya. Eh, sekarang terlalu banyak <laughs> gitu ya. Karena dua tiga pun akan terus seperti Amerika, tapi seperti Meksiko kita tahu dia single party country. Itu saya usulkan one of the best solusi adalah single party country. Dimana mana mereka yang mau yang menjadi abdi negara, mau jadi public servant, memang berkarir dari bawah gitu ya. Dan jadi antara country dengan partai atau partai menjadi satu Itu tadi baru tuh, ya pokoknya yang single party partai ya, ya. ya, ya, ya. kita ya. googling bareng-bareng ya, nah. ya, ya, nah itu, makanya jangan apa-apa lengkap Nah, nah ya Teman-teman biar belajar di Wikipedia, bener gak? Bener, nah pertanyaan terakhir, lima figur paling cocok sebagai pemimpin Indonesia versi Mas Wowi Jadi, uh, satu yang di 2024 saya harapkan adalah satu muda Anak, anak muda, muda ya. ya muda kalau bisa milenial milenial artinya uh, tidak lebih 44 tahun yang kedua adalah dia nasionalis jadi bukan globalis ketiga dia harus religius gitu ya terus dia percaya sadap pluralisme perbedaan dan sangat uh, toleran jadi ya kalau ada di dalam satu figur dia adalah figur yang paling cocok memimpin negara ini. Mantap, Mas Owi, Thank you banget thank you. waktunya, sukses. Pokoknya kita tunggu nanti ocehan-ocehan uh, dari uh, Mr. Bosman, ya kan? Yang yang selalu kontroversi tapi menarik untuk diikuti. Sekali lagi, thank you buat waktunya di Kui Entertainment. Thank you.